Baiklah para sahabat Leslar, manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentunya kita keunggahan pertama Ada kabar spesial bahagia juga tentunya dari Bu Harsiwi para sahabat ide ya di akun Instagram pribadinya Bu Harsiwi tentunya menginfokan kembali bahwa tentunya Lesti dan Rizky Bilar akan melangsungkan acara prosesi lamaran Yang akan diadakan hari Minggu tanggal 13 Juni tentunya eksklusif hanya di Indosiar dalam sebuah postingan tersebut ada caption yang dituliskan oleh Bu Harsiwi Ahmad di situ mengatakan 15 hari menuju lamaran Rizky Bilar dan Lesti Kejora Tadi malam kita sudah melihat dari Rizky Bilar membuktikan cinta dan keseriusan kakak ke kepada dedek Lesti Kejora Untuk melamar dedek tanggal 13 Juni mendatang dan momen ini akan disiarkan live eksklusif di Indosiar dan video.com bersahabat ya Sebuah perjalanan dan pertemuan cinta Yang tidak disangka-sangka Akhirnya kalian akan menuju pelaminan Semoga lancar sampai hari ha Anak-anakku salam hangat dari ibu harus Ahmad bersahabat ya Luar biasa Tentunya dukungan dari Bu siwi Untuk anak-anak ya Lesti dan Rizky Bilar Yang akan tentunya melangsungkan Acara pernikahan bersahabat ya Mudah-mudahan selalu diberikan Kelancaran amin ya rabbal alamin Berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan foto spesial banget nih dari Bang Awan Portrait Kita lihat para sahabat, ya aduh di matchnya luar biasa banget Kesenangan kita ini yang selalu tampil cantik para sahabat, ya Wow tentunya gaun yang dipakai dedek memang luar biasa Tentunya ini penampilan semalam para sahabat ya, membuat kita terpesona melihat kecantikan Dedek Lesti Kejora yang selalu tampil anggun. Para sahabat, ya, membuat kita sungguh para fans terpana dan meleleh di para sahabat, ya, Aduh, saking bahagianya. Mudah-mudahan tentunya para sahabat kita doakan terus untuk Dedek Lesti diberikan kesehatan kebahagiaan juga. Tentunya mudah-mudahan dilancarkan sampai hari H nanti. Berikutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada info spesial bahagia dari Bang Aril. Tentunya Bang Aril menginfokan di akun pribadinya bahwa Lesti Kejora akan kembali tampil malam hari ini, persahabat ya di acara konser Top 16 Grup 2 Saudi. Indosiar tentunya konser LIDA 2021 sebagai juri nih Ini tentunya kejutan lagi Alhamdulillah Dede Lesti kembali tampil malam hari ini para sahabatnya Mudah-mudahan tentunya memberikan penampilan yang sangat spektakuler kembali nih Tentunya doa terbaik kita panjatkan untuk Dede Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga Mbak Ari menurutkan sebuah kalimat caption info Dikatakan jangan lupa malam hari ini tanggal 29 Mei 2021 ada penampilan Leslie Kejora Juri di program lida Konser Top 16 di grup 2 show mulai 20.30 waktu Indonesia Barat Live hanya di Indosiar Itulah caption info langsung diinfokan oleh Bang Ariel pasabat ya Yang mana Leslie Kejora akan tampil malam hari ini di acara konser Lida 2021 di Indosiar. Mudah-mudahan memberikan penampilan terbaiknya, persahabat ya. Tentunya dukung saja dan selalu mendoakan mensupport buat karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan mudah-mudahan juga persahabat ya. Hari ini kita mendapatkan kejutan final mini. Kita tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.